Okey bang Mat hmm. Macam mana kita nak packing eh? Jadi, kita ni backpacker bukanlah Hirau sangat pasal weight Berat macam mana ke kan Tapi, kalau kita dapat Pack dia cantik Kita senang susun barang Betul tak? Ok, okay, lah, okay. Ah, Yang ini saya gunakan oh, Ini, Sorry, terkabur, ni, bimbing. Bimbing. ini Avenue hmm. sama, sama, Mountain oh, Apa nama ni? Titanium Cookware yang ini jenis ni. Dia datang ini dua lah. Yang ini dua. Dan macam mana saya susun dia? Kan? Saya masuk ni, ini, susun dia gitu. Dan, lepas tu saya masukkan ni, di dalam. Ini kira kita punya ide sendiri ya? Ah, yang ini ide sendiri. Asalkan kita tahu berapa tinggi dia kan? Ha, di sini. Ha, kan jadi stander kan ha, ni yang for flex dia tutup gini kalau aku tu dan kita masukkan dia dekat di sini nampak tu kan yang ini kalau kita nak masuk pole yang tak ada handle kita pun masukkan dia di sini dan akhirnya kita tu ni tengok ngam-ngam betul kan cantik kan ha. cantik It it's just nice right okey jadi yang ini uh, 600 ml dan yang kecil ni berapa lah? 250 ml uh, yang ini 600 ml jadi they can be stacked up like this okey lepas tu kita masukkan di dalam bag dan uh, bag macam gini. Jadi dia punya packing tu kan cantiklah. Dan kalau kita ada bag uh, apa pannier kan lagi okay, senang alright. lah okay. like sampai masa air. Lagi senang masa gini. boleh ah. Ini kan. Apa tu fikir? Kau tu. Okey Ah nampak <tum> uh, uh, ni. Ah ini kita pakai draw cord Bum -bum dia. Boleh. Tari. Uh, tapi Gas je tak boleh masuk dalam oh, okay. Kita taruh atas dia je lah hmm. uh, Jadi bag, ha? Uh, Kalau ada bag Jadi jadinya bag dia Dia begini uh, yeah. Jadi Ni lah Ini Kan orang kawin, eh? Untuk masak-masak Kita -masak, buka je Kita je So we can have a Level berkenan. ground saya Kan ni. Uh, Jadi kita nak full Full yeah. gitu je lah And then you this in then this in so aku tu wadah yang dimasukkan dalam bag dia susah lah aku menangis bukan kerana nama nama apa pasal mahal betul ha ni Jepun eh Jepun barang Jepun barang baik barang Jepunan ha, jadi saya punya cooking system hey, nilah kau belum nampak uh, Rapi dia eh tapi <SILENGALAN> pun soto. Saya nak terus begitu. Ah jadi inilah saya punya dia, dia cooking system dan tengah -tengah. dan air ni. Depet tu depet tu uh. perkesia uh. macam gini kat bawah. Jadi angin tiup pun macam tak cover. Kan? Uh, gini. Suruh rapi bawa Rapi. hari apa dia belum dia nak nak dia nak ride kan. Let's do some packing. This yeah. my helenox seat. Oh, I'm gonna put the uh, gas on top of the stove and then my drink just on top of this. Is it? Ini burning. Apa? Durin. Durin. Pak piston. Pak piston. Ah. Pak piston. Sigma 00. Bocor ke tempat. Apa? Pak It's all in here. here. Okay, so that's how everything is in. Maju, right? Set.